Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Sa'id 77 Halo semuanya. Eee, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, like, comment, dan share. Ya, tolonglah dibantu. Eee, dan juga Instagram gua, Tiktok juga ada. Di situ saya upload video pendek, potongan dari YouTube ini. Nanti di situ saya akan jawab pertanyaan konyol sekonyol-konyolnya dari pabrik-pabrik ya seperti biasa lah temanya untuk saat ini ya mungkin belum suci ramadhan tapi seru nih oh iya marhaban ya ramadhan mohon maaf lahir dan batin saib 77 dan keluarga oke okay, uh, langsung saja kita mulai videonya dan tanya jawab seperti biasa Mari kita ke videonya. Yang pertama, apa keutamaan Ramadan bang? Keutamaan Ramadan itu banyak sih, kita mencari tujuan Allah, Keberkahan Allah. Pokoknya semaksimal mungkin lah kita harus berbanyak pahala di bulan suci Ramadan ini bagi yang menjalankan. Yang terutama saya lah. Pokoknya Uh, berbuat kebaikan sama manusia dan makhluk-makhluk lainnya pokoknya se baik mungkin lah keutamaan kita berpuasa itu ya tadi satu intinya kita mencari keberkahan Allah kenikmatan mata Allah juga kita cari yang paling utama itu keberkahan Allah dan mencari pahala sebaik-baiknya karena kan di Bali Ciramaren ini pintu pahala itu terbuka lebar dan pintu neraka itu pintu kecil gitu jadi masih banyak aja yang masuk yang kecil kan dan untuk pintu baikan pintu pahala itu lebar sekali teman-teman oke, kita jawabannya yang pertama oke, langsung yang ke kedua Apakah di bulan Ramadan boleh main game yang membuat kita toksik? Ya iya. Sebisa mungkin buat kalian yang lagi main game atau yang dengan main game ya boleh saja sih, tapi jangan toksik. Atau toksik toksik itu dalam arti kita berbicara yang tidak dibolehkan, yang carut, yang aneh-aneh lagi gitu pokoknya. pokoknya jangan sampai lah, boleh menjeng, tapi ya jangan toksik lah. kalau dijaga mulutnya itu, ya main-main aja, jangan mulut baik-main. -baik namanya berpuasa juga kan, ya puasa semuanya. ya udah, aja yang ketiga. Kenapa kalau bulan puasa, kagak boleh makan dan minum bang? <tuk> <tuk> Ini nanya atau ngelawa sebenarnya? E, jelas gak, emang gak boleh Karena kita berpuasa itu kan Ya harus puasa semuanya Makan dan minum terutama tidak boleh Perkataan, harus dijaga mata, dijaga pandangannya Walaupun nggak puasa pun ya harus dijaga juga karena mata itu kan alat laki lagi sebenarnya kuping <tik> juga dijaga. Namanya puasa tiap ya, puasa semua. Kalau malam harus boleh. Nah, itu kalau siang ya nggak boleh makan minum bro. Oh. Yang keempat, bang puasa nggak agak luunya? Oh, nggak puasa bang. Insya Allah puasa, kalau kuat Kalau gak kuat ya Kali kelihatan Tapi insyaallah kuat Udah kuat kok, gak kuat kuasa Malu sama anak-anak Gua puasa dulu aman Oke, ada yang kelima Puasa-puasa gini berbuka Dengan yang manis-manis Apalagi lihat emasnya Waduh Jangan gue gitu, bang. Ntar gue salah tingkah. <tuh> eh, manisnya dimana? mana? biasa aja. Wah jadi salah tingkah <tuh> Ya, namanya manis itu kan manis semua kalau orang. Kecuali terjilat kah, baik. Manis itu emang manis lah. Biasa aja sih Tapi lebih manisan yang itu kok Ngasih supanya emasnya manis Tentang kayak sih Dari Ed Rinaldo nah, manis juga Nah gue kan jadi malu gue <laughs> Bisa aja loh bang Manisan kurma lah deh pada gue, yo, oh, pahit. Oke okay, terima kasih sampai di saja dan terima kasih juga yang sudah menonton. Pokoknya tonton sampai akhir video ini lucu nggak lucu tetap ditonton. Uh, pokoknya ketawa juga. Jangan lupa semoga yang berpuasa hari ini semoga dikuatkan sampai berbuka puasa. Semangat. See you next time, and see you next videos. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.